berjumpa kembali dengan channel campuran Kali ini saya akan mencoba memasak puyuh Daging puyuh yang teksturnya gak jauh beda dengan ayam kampung Pada video sebelumnya saya udah membuat entok dengan bumbu asap Dan juga daging puyuh dengan cara dibakar tetapi kali ini saya akan mencoba dengan daging puyuh yang diasapin. Seperti apa rasanya simak guys. Ini sudah disiapin puyuhnya. Kita ungkep dulu dengan bumbu yang sudah disiapkan. Ini puyuh sebanyak 20 ekor. Harganya cukup relatif murah. Di tempat saya hanya 3.000 itu per ekornya. Tadi saya motong sendiri, bersihin sendiri, jadi sudah terjamin. Ini makannya saya yang ngurusnya. Oke, dibulak balik puyuhnya, jangan dulu dimasukin bumbu. peot rela puyuhnya supaya nanti pas pewot dimasukin bumbu, kemudian meresap, kemudian puyuhnya berkembang lagi. Ini bumbunya udah disiapin. Biasa bumbunya hanya sederhana, cabe kering, gula merah, sama bawang-bawangan dan garam juga Oke dibulak-balik, diaduk-aduk biar meresap bumbunya, biar merata ke semua bagian tubuh kuyuk Dibulak-balik aja terus, sampai peot, sampai tina peot, nanti beka masukin juga air kelapa ini. Kenapa saya pakai air kelapa? Karena kegurihan dari air kelapa muda itu bisa menambah cita rasa kepada daging bubuk, dan katanya teksturnya juga bisa lebih empuk. Ini sudah mulai menggolak cairan. Perhatikan juga apinya, jangan sampai padam apinya karena kita masaknya enggak pakai kompor, jadi pakai kayu bakar biar lebih terasa alaminya dan juga katanya rasanya bisa lebih enak. Oke okay guys sudah kelihatan puyuhnya sudah mulai berkembang, bukan cenangnya ya yang berkembang. Sudah mulai ngekolak, cayna, Masuknya udah mulai keluar, wanginya sudah mulai tercium kita tunggu aja sampai airnya mulai sedikit dan airnya nanti hasil sarbusan puyuh ini jangan dibuang karena nanti menjadi olesan juga dan juga sebagai saus untuk puyuh asap ini kalau bahasa kerennya itu semoki, semoki atau semok terserah lah itu sudah mulai saat-saat sayanya ini pakai bahan daun kunyit karena di samping tempat saya masak ada daun kunyit dipuragen langsung karena pembakaran anaknya karena ini temanya adalah tema asap jadi asap jadi sengaja dari arang itu ditaburi daun-daunan supaya nanti daunnya wangi ada asapnya masuk ke tubuh puyuh jangan lupa di media untuk asapannya itu dikasih juga daun teh supaya menambah aroma ke daging puyuh itu mulai kita siapkan disusun rapi kita nggak usah dikipas-kipasin cukup saja diasepin karena dagingnya sudah matang tapi karena proses perbusan, tinggal kita menunggu aja supaya asapnya itu masuk ke tubuh daging puyuh ini Nih, lihat ini udah kecium baunya bau asapnya, bau puyuhnya bercampur dalam satu makanan dibalikkan guys supaya baunya itu sebelah gitu baunya merata ada sebagian juga yang agak gosong juga tetapi ini enak yang gosong itu terkadang rasanya lebih crispy kita oles-olesin sama tadi sisa rebusannya oke okay guys kalian kalau setiap pembakaran pakai juga margarin ya ini udah mulai dicobain sambil menunggu yang lainnya matang sengaja dimakan ini di samping sawah biar teh semi tulangnya. Jangan lupa ya kalian guys subscribe channel ini supaya kita lebih berkembang lagi dan masaknya lebih unik lagi. Jangan lupa follow juga sosial media Instagram atau fanpage karena di sana ada informasi-informasi mengenai tentang kita kita ini hasil enggak hasil tetap makan. Ini rasanya gurih-gurih, agak sedikit alot dibandingkan dengan ayam boiler karena teksturnya hampir sama dengan daging ayam kampung